Halo teman-teman. Hari ini Bustayo mau jalan-jalan ke kebun binatang, teman-teman. Kebun binatang teman-teman ya. Ayo kita lihat yuk. Bersama siapa Bustayo mau jalan ya, teman-teman ya. Wow, Bustayo nya sendiri ya, teman-teman. Nanti temennya menyusul ya, teman-teman. Tetap lewat jalur jalannya, teman-teman ya. Iya, ya. teman-teman. Sudah sampai teman-teman Ya kita taruh sini ya teman-teman ya Wow Sudah sampai kebun binatang nih teman-teman nih Keren Dia ada temannya juga Ternyata dia enggak sendirian ya, no? loh Ada si hijau juga ikut dia dia ikut Pengen ke kebun binatang ya teman-teman ya Kita suruh parkir di sini ya teman-teman ya Biar enggak ngantri ya Oke okay. Si merah juga tetap sama teman-teman. Si merah ikut dia. Ya. Si merah juga akan berkunjung ke kebun binatang ya teman-teman ya. Iya. Biar rame Wah, Terjadi penumpukan ternyata di sini si merah teman-teman. Wow oh, keren kan? Iya keren. Semua bis akan berkunjung ke kebun binatang ya teman-teman ya. Iya teman-teman. Nah kita lihat ya. Mobil damkar itu akan memasuki ke kantornya teman-teman. Nah, ini mobil damkar nya wow keren ya, tititit keren, titit, wow, nih tuh titititit, wow keren. Ah udah sampai ya teman-teman. Nah, mobilnya satu lagi ada nah, ya, teman-teman. Dia menyu di belakangnya teman-teman wow keren mobil damkarnya berhenti di situ ya teman-teman ya iya wow nah, mobil damkarnya sudah parkir di areanya teman-teman ya area parkirnya teman-teman keren sekali ya oh, mobil dump trucknya akan mengangkut material yang ada di konstruksi teman-teman ya, wow itu truknya wow besar sekali nih. Ini mengangkut tanah ya teman-teman ya. Hmm. Ini akan mengangkut tanah dia. Wow. Keren nih teman-teman dan -teman, truknya teman-teman. Wow. Warnanya orange sama biru teman-teman. Nah, tapi dia nggak sanggup sendirian teman-teman. Dia ada temannya nih warna hijau nih. Hijau dia ada temannya, soalnya teman-temannya. Wow. wow, taruh ini ya teman-teman ya. Wow, keren. Teman-teman, keren ya teman-teman ya. Nah, ada mobil polisi teman-teman. Ternyata polisi yang sedang berpatroli ya teman-temannya. Wow. polisinya kita taruh sini ya teman-teman ya wow ini yang takut ada apa-apa ya teman-teman ya mobil polisinya ternyata cuma salah tuh teman-teman ada yang warna putih juga datang nih teman-teman ya yuk diuk diuk taruh sini ya teman-teman ya Iya hmm, di pun terus dia suruh berjaga teman-teman datang mobil jeep teman-teman mobil jeepnya ini mau jalan-jalan dia keren nggak mobil jeepnya warnanya biru teman-teman wow wow mobil jeepnya taruh-taruh sini aja ya teman-teman ya yeah. iya wow keren keren teman-teman ah, mobil Lamborghini Lamborghini -nya. kita mau belanja teman-teman ah, orang kaya dia teman-teman mau belanja ya teman Jadinya kita taruh sini teman-teman ya. Wow, mau nonton dia di area sini ya. Ternyata dia bawa temennya nih teman-teman nih. Wow, super spot uh, keren nggak? Wow, keren sekali teman-teman ya. Wah wow, di sini sebenarnya ada area parkir, parkir buat helikopter teman-teman di sini nih. Nah, tapi kita nggak punya helikopter ya teman-teman ya. biarin aja ya teman-teman ya. Keren nggak teman-teman? tangkarnya tuh wow wow mobil warna oh warna sama warna biru ya teman-teman mobil pak polisinya juga keren teman-teman wah -teman. oh, apalagi bus tayunya wow ada matanya teman-teman keren sekali wow wow keren teman-teman mm -mm. jangan lupa di like komen sama subscribe ya teman-teman ya Dadah.